Halo guys, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya Usman Official. Nah, kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara uh, merubah layar handphone ini menjadi seperti layar laptop ya. Nah, oke okay, sebelum mulai kita klik dulu subscribe, like, comment dan share video ini ya guys. Nah, jika sudah kita langsung saja ke tutorialnya. Yuk, cekidot. Nah yang pertama kita lakukan adalah buka handphone kita Kita buka playstore ya guys Nah kita ketik di pencariannya Google jarak jauh seperti video ini ya Nah ini dia Kemudian kita install Prosesnya download di playstore ini Kita tunggu sampai selesai download dan installnya Nah ini telah menginstalnya Nah kemudian selesai Dan nantinya akan tampilan di layar handphone kita Seperti yang ini ya Nah Oke kemudian kita buka laptop kita Atau PC kita Nah kemudian kita klik google Selanjutnya kita Ketik di pencariannya seperti ini Google remote desktop ya Nah ini dia Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang atas kali Chrome Remote Desktop ya. Tunggu sesaat. Selanjutnya jika akan diminta email seperti ini untuk proses downloadnya, kita klik aja emailnya harus sama dengan handphone ya. Nah kita masuk sandinya. Klik pojok kanan bawah itu proses downloadnya. Nah, nanti akan tampil lagi tampilannya seperti ini, masih proses loadingnya. Nah, kemudian kita klik "tambahkan ke Chrome", proses lagi menambahkan ke Chrome-nya ini. Nah, kemudian kita tambahkan ekstensinya. Nah, kemudian ini proses downloadnya di pojok kiri bawah itu kita kemudian klik setuju dan install ya Nah kita klik yes selanjutnya kita masukkan di kolom pilih nama itu misalnya kita ketik terhubung nah seperti ini tentunya kemudian kita klik berikutnya kemudian kita disuruh masukkan pin 6 angka atau 6 digit ya misalnya kita masukkan 123456 bawahnya juga harus sama satu dua tiga empat lima enam juga ya nah kita klik next si proses tunggu sebentar nah setelah itu kita klik yes nah ini masih proses terhubungnya ke aplikasi kita tunggu sesaat ya sambil minum kopi dan minum teh juga ya biar enjoy guys nah ini sedang memulai terhubung ke handphone kita pastikan koneksi internet kita sudah terhubung ke jaringannya online artinya sudah terhubung ya kemudian kita buka aplikasi yang ada di handphone kita tadi kita download di playstore nah muncul juga seperti ini terhubung kita klik Oke kita konekkan ke laptop kita nah kemudian kita disuruh masukkan pin yang kita masukkan di laptop tadi enam digit ya jangan lupa ini masih proses koneknya nah, kita akan menuju ke desktop. Laptopnya tampilan laptopnya kita lihat sebentar lagi. Nah, kita lihat sudah berubah layarnya seperti layar laptop, guys. Handphone kita oke. Jadi, demikianlah video tutorial kali ini tentang merubah layar handphone jadi layar laptop. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share -nya. Oke mantap Terima kasih guys